dengan suasana acara lamaran Lesti dan Rizky bilar massabat ya baru lamaran aja tentunya mewahnya luar biasa di rangkaian acara Leslar kemarin tentunya per sahabat ya ussa Solmet tentunya terkejut dan luar biasa kagum persabat ya memang tentunya kemarin acara lamaran Lesti dan Rizky bilar, seperti acara akad pernikahan persahabat ya The best, luar biasa Kita semakin bangga Mudah-mudahan tentunya Rizky Bilar dan Rizky Kejora Selalu menjadi inspirasi untuk kita semua Farah fans Baru lamaran pernikahan lanjut momongan keren banget nih acara yang nonton live sampai ratusan ribu Itu diungkapkan oleh Ustadz Somed Persahabat ya ketika diwawancara ini tentunya bersama April Jasmine juga luar biasa, loh sahabat ya. Doa tentunya dan dukungan selalu diberikan oleh orang-orang hebat dan orang-orang baik. Mudah-mudahan Lesti dan Bila selalu diberikan kebahagiaan. Berikutnya, para sahabat kita lihat juga ada sebuah unggahan spesial dari Bang Fali Akbar. Tentunya, Bang Fali mengunggah sebuah postingan foto bersama Dede Lesti dan Rizky Bila beserta Tentunya, gengnya, para sahabat ya. Wow! Luar biasa, para sahabat, ya Bang Fali Akbar disitu bukan sebuah kalimat caption. Alhamdulillah, kalau diingat-ingat suka ketawa sendiri jadi bagian cinta-cintaan mereka. Udah ya manusia-manusia yang masih punya iri hati ngeliat hubungan mereka, maaf. Mandigi biar kepalanya adem. Tuh, para sahabat, ya. Tentunya sudah diingatkan oleh Faldi Akbar Bahwa Les dan Sekibila sungguh luar biasa Cinta mereka sungguh dari hati bersahabat Ya doakan yang terbaik Mudah-mudahan selalu diberikan kebahagiaan Sampai kapanpun Amin Ya Robbal Alamin Dalam postingan tersebut juga Tentunya banyak sekali dibanjari di komentar Dan respon dari para fans Salah satunya ada komentar dari akun fans Ianus Korbilar mengatakan Bes abahku sayang Fali Akbar itu banyak yang omongin idola kami bilang Bang Rizky bilar banyak sandiwara pura-pura acting menangis lah ada juga bilang bilar actingnya seperti di sinetron lah ada juga bilang settingan banget gitu abah bener-bener emosi sih sama orang-orang yang masih nggak percaya sama idola kami nah, itu sahabat ya biarkan saja orang-orang yang sirik yang iri tentunya kita fokus sama satu tujuan mudah mudahan les lar bahagia. Berikutnya para sahabat kita lihat juga ada sebuah unggahan terbaru dari Rizky Bilar Tentunya Abang Bilar mengunggah sebuah postingan foto bersama calon istri tercintanya Ini tentunya momen spesial lamaran kemarin para sahabat ya Wow luar biasa Dimensi calon pengantin tentunya semakin aur-auran para sahabat ya Dan dalam postingan tersebut juga Abang Rizky Bilar situ mengecapkan terima kasih lewat caption yang dituliskan Alhamdulillah acara lamaran kemarin berjalan lancar Terima kasih semua yang sudah mendukung keberlangsungan dan kesuksesan acara ini Luar biasa bersalabat ya Tentunya banyak sekali pujian dan respon dari para fans Tentunya tak, tak lupa dari TV Trikalina juga Menuskan sebuah kalimat komentar Di situ dikatakan Alhamdulillah dilancarkan kita semua ikut mendoakan Untuk kebahagiaan Bang Rizky Bilar dan dari Lesti Kejora bismillah, one step closer. Luar biasa, para sahabat, ya tentunya memang luar biasa. Banyak sekali dukungan hingga doa terbaik yang diberikan kepada Lesti dan Rizky. Bilar sungguh luar biasa, semakin bangga, semakin bahagia mengidolakan Lesti dan Rizky. Bilar. Selanjutnya juga persahabat ya ada sebuah postingan dari Bang Ariel Tentunya Bang Ariel juga menggok postingan foto terbarunya persahabat ya Bersama tentunya calon pengantin Dan ada Bang Valdi juga Ada Mas Gomli dan ada Bang Adlin Persahabat yang luar biasa Alhamdulillah Tentunya kita semua memberikan support terbaik persahabat ya untuk Lesti dan Rizky Bilar kalau postingan tersebut juga Bang Arun menggunakan sebuah kalimat caption di situ dikatakan Alhamdulillah berjalan dengan lancar Terima kasih untuk semua yang sudah support kalian Semua luar biasa Luar biasa banget persahabat ya Semakin bangga Semakin bahagia sekali kita Mudah-mudahan tentunya dilancarkan Terus untuk acara Lestinambillah sampai akad resepsi pernikahan Kita masih menunggu kejutan selanjutnya Persahabat ya mudah-mudahan kita mendapatkan kabar baik kita berbahagia langsung dari idola kesayangan kita. Ini informasi di siang hari ini. Persahabat bagaimana tanggapan kalian silahkan berkomentar. Bang Min terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.